Halo Bapak dan Bu Bos. Sebelum kalian nonton video ini sampai akhir, gua ada info yang sangat-sangat menarik guys dan menguntungkan nih buat teman-teman nih. Seputar apa bang? Seputar UMKM yang ada di Jawa Tengah. Nah, pemerintahan Jawa Tengah mengadakan program yang namanya Lapa Ganjar. Apa itu Lapa Ganjar? Nah, Lapa Ganjar ini adalah untuk memajukan UMKM yang ada di Jawa Tengah di kalangan nasional. Wow. Dengan cara setiap hari Minggu Pak Gubernur Ganjar Pranowo membuat lapak Ganjar dengan tema yang berbeda-beda guys. Semisal nih, hari minggu ini UMKM tentang makanan. Hari minggu depan tentang UMKM alat musik. Jadi berbeda-beda. Nah, syaratnya buat pelaku UMKM foto produknya dan di tag di Instagram Pak Ganjar. Buat teman-teman yang terpilih akan di di Instagram ini nih. Oke, jadi langsung aja gabung menjadi pelaku UMKM yang ada di Jawa Tengah. Maju, Indonesia semakin dikenal di mancanegara, mantap! Saya mencium bau busuk. Mas. Kenapa mas mau makan? Duduk Dulu aja duduk dulu. Sudah. Enak. Enggak apa duduk dulu mau minum dulu. Enggak enak, Kak. Kenapa Aku mau duduk dulu. Aku pengen makan di sini cuman enggak ada uang sama sekali. Ya enggak jadi ngerepot, aku istirahat sini aja kak ya mau air putih? mau air putih? boleh kak panas banget oh, ya. bentar ya aku jilin dulu ya <laughs> berhasil guys ini minum dulu si ya, aku duduk di sini ya nggak apa-apa duduk di situ aja kalau yeah. oh, aku kan udah kotor kalau di sini nanti kotor nggak apa-apa sebenarnya di sini aja aku minum kak ya yeah. pasnya dari mana saya sejauh kakak aku nggak punya tempat tinggal kak oh. hmm. namanya siapa kenalan dulu nama kakak siapa? Juju. Juju. Iya. Kalau aku Jojo. Jojo ya. Bisa dipanggil John sih aku. Oh John ya siap Kenapa bisa kayak gini kak? Ceritanya gimana? Gak ada teman, gak ada keluarga jadi ya harus bisa berusaha sendiri. Hmm. Dari kapan kayak gini? Nah, dari lama kak. Dari lama? Dari kecil. Dari kecil udah sendiri, berarti tinggalnya nggak tentu gitu ya? Gak tentu. Di mana aja gitu? Iya. Ehm. Susah, Kenapa nggak cari kerja yang lebih layak gitu? Apa? Itu? Susah. Kak. Karena nggak nggak punya ijazah juga ya? Iya benar. Soalnya kerja sekarang kan harus ada ijazah SMP, ya, SMA, punya kuliah Baru gampang untuk masuk hmm. ke pekerjaan Kalau aku kan gak ada sama sekali Iya yeah. Terus aku juga tuh pengen Punya istri, Kak aku Punya istri, ya? Cuman kan susah orang kayak aku gini Masa ada yang mau Tapi kira-kira Kakak mau nggak Sama penampilan kayak gini? Ah... Uh. Kalau kakaknya mau berubah maksudnya mas mau dibim, dibimbing mau berkembang jadi lebih baik gak apa-apa. Kalau sekolah kan bisa kejar paket terus bisa penampilannya juga dirubah. Iya. Terus ini mau kemana? Mau jalan-jalan lagi paling kak makan Suka dulu jalan -jalan. aja. Gak usah nanti aja di sana-sana aja. Kenapa? Gak apa-apa makan di sini katanya pengen makan itu. Jangan nanti aja. Mau aku kasih buat makan aja ya. Jangan Kak ini aku Gapapa. ngerepotin lagi loh Enggak, enggak, enggak, enggak. Tapi akunya cuma ada segini enggak apa-apa ya Kak ya? Ini dibawa aja enggak apa-apa. Ini banyak banget loh. Enggak apa-apa ini dikit, ada sedikit rezeki buat beli makan aja. Makasih banyak Kak. Iya. Semoga rezekinya Kakak dilancarkan. Amin, Kakak juga ini mobil Kakak ya? Bukan tadi aku kesini, naik Grab. Oh iya, naik Grab, gak ada mobil. Iya, lumayan panas iya, Panas iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, aku aja pakai sepatu masih panas banget. aman kak. Hah, udah kakak keb... potong rambut deh, potong rambut dirapiin, kerimbang gitu. gak suka kak pengen kayak gini aja. <laughs> kalau dipotong tuh kayak gimana? kan penahan panas, penahan hujan gitu. <laughs> <ini>, ya? <laughs> biar cakep, potong rambut. udah aku ini kan udah dapat uang makan mm -hmm. makasih banyak aku nggak minta lo kak ya nggak apa apa dipakai aja ikhlas Di sehat ya, terus ya Biarkan. semoga dilancarkan rezekinya semoga bisa berkembang jadi lebih baik mm -hmm. dilancarkan sih kayaknya aku harus pergi dulu deh kak iya udah ya, panas banget panas banget Udah, aku jalan, Kak. Iya, semangat ya. Iya, makasih banyak. Aku bawa ya minuman. Ya. Kakak. Iya. Jadi aku nyamperin Kakak itu buat tes kebaikan aja, Kak. Oh, sini sini sini, sini sini sini Kak. Lu bagus banget. Kiri, Bilang, Bos. Hai. Jadi aku tuh lagi eh uh, lagi nyari calon istri. Oh, lagi nyari calon istri. Iya, yang dari padanya adanya gitu ya? Iya, <laughs> Kakak sih ah. mau nggak? Aduh, gimana ya? Kan aku orang kaya, kan kebanyakan cewek, kan sukanya sama orang kaya. Benar nggak? Enggak juga, enggak juga berarti. Terus kakak uh, ngelihat cowok itu dari apa? Uh, dari tanggung jawab, pengertian, terus intinya saling ngerti, terus mau berkembang bareng gitu aja Berarti bukan dari harta ya? Uh. Kakak ada orang baik, tadi aku nyamperin kakak itu buat ngetes aja, uh -uh. ternyata kakak baik banget Terus aku punya mobil kayak gini juga kakak masih sama gitu loh Nggak kayak. Aku pula mau jadi pacar kamu atau gimana kan gak juga Enggak Baik sih kakak Yaudah aku Apa ya e, Baru nemuin sih Kayak kakak gini Kebetulan aja Baik sih kakaknya Iya yeah. e, Boleh minta instagramnya nggak? Oh boleh boleh Apa instagramnya? Instagram aku Ini ya At Julia Iya, nanti aku follow jangan lupa di follow back ya. Oke, okay, siap. Oke, okay, salam kenal ya Kak. Oh. Oke, okay, maafin ya. Dadah. Hati-hati ya. Iya. Silahkan nih, ya. lagi. Iya. Uh Ndir. -huh. Uh -huh.